yuk kita lihat kontainer 10 bit itu kalau dimodifikasi jadi seperti apa guys yuk masuk masuk ini pintunya sudah ada jendela kacanya tak buka ya guys nah ini dia kaca kaca nah, ini kayaknya mau jadi pos satpam tapi ini luas banget guys. Ya. Ini luas, ini calonnya Excel scan. Ini lampu satu besar. Ada colokan, ada saklar, ada colokan di bawah. Nah, ini yang bisa dibuka di bawah. Ini udah besar banget ini. Cocok untuk kos-kosan ini bisa ini ya. Udah besar banget. Keramik. Gimana, guys? Berminat langsung hubungi Mas Tata.